<laughs> kita bisa lihat ke bawah kolong. Oh iya, hahaha! Tadi wah wak, kenapa Oke, let's go, let's go. Cari lagi. Ini. Aduh, duka kita ku, aduh, duka kita ku. Ya ampun, you agree ini sembunyi di sini. <laughs> gas mengatakan kalau lagu Yo Grenido merek aki ini dilarang untuk dinyanyikan bagi yang menyanyikannya secara langsung ataupun tak langsung akan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian terima kasih 25 menit kemudian Yo Grenio palanya botak giginya ompong gak suka mandi <tak> Welcome to the, for the game for game channel ultrawide The game Granny Roblox VR okay, <laughs> Kembali kita akan bermain game Granny teman kemarin kita bermain game Granny Karena mencari ending si Grandpa yang sok ganteng itu Kali ini kita akan kembali mencoba versi Roblox-nya teman-teman Tapi ini kita menggunakan VR teman-teman Ah, apa? Wak Granny lebih cantik sedih dari kalau kita lihat langsung dari VR. Jadi lebih sadar teman-teman. Kita coba game Granny Chapter 2 VR Wrong Flow Start. Uuuh. Oh. Ya. Kita sudah di kamarnya, teman-teman. Dan ini, kamar pertama kita. Aduh, ada suara orang karena gebuk. Teman -teman. Kita bisa lihat ke bawah kolong. Oh ya, langsung saja. Oh, ada orang lain, teman-teman. Ya, ya, ya, ya, oke, langsung saja, teman-teman. Kita kerjasama sama, teman-teman, untuk kabur dari sini, teman, -teman. Oke, itu fuse, fuse-nya. Nanti kita ambil, teman-teman Kita langsung saja, teman Ke atas, teman-teman Ke atas, ke atas, ke atas Lihat, teman oke okay. Apakah ada Granny dan Grandpa, teman-teman Di sini? I don't know I don't know Oke, okay. ada isolasi, teman Nanti kita ambil, nanti kita ambil Kita ambil Kita cari item yang berhubungan dengan Jalan kaburnya Oke, okay. bawah sini, teman-teman ah, Shotgun, teman-teman itu penting, itu itu penting. Oke, okay. waduh, oh, oh, oh, oh, ada pas, waduh, grandpa Tutup, tutup. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, okay, aman, teman, -teman aman. Oke, okay. ah, ini foto, aduh, foto tuh nggak kepake, teman-teman. Oh, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, teman ini, teman-teman. Kunci, teman-teman. Kunci kapal bot setahu saya ini. Oke, okay, ambil, ambil, ambil. Oke, okay, dapat, teman-teman. Nice, tangan kita sudah dapat kuncinya. Let's go, keluar. Kita ke bawah, kah? Kita ke bawah, teman-teman. Oh, kayaknya keren, di sini deh. Okay. ada grandpa di sini. Oh, oke okay. enggak ada, teman-teman. <SILENCIO> <SILENCIO> Grand kayaknya di atas, teman-teman. Woo, Grandport, teman-teman. Enggak <SILENCIO> <SILENCIO> ada pukulnya. Wait, lari-lari. Oke, okay, lari-lari ke bawah ke bawah ke bawah. Ke bawah. Oke. Okay. Oke, okay, apakah kapal kita sudah lengkap, teman-teman? Kita enggak tahu, teman-teman, karena ini hasil kerjasama antar teman kita, teman Oh, tangki airnya, teman-teman. Uh. Oh. Waduh, wow, ada yang kena tangkap dia oleh makhluk air, teman Kita cuma butuh kunci Kunci sudah ada Ini, teman, bensinnya, teman Langsung saja, teman, kita mencari bensinnya, teman Kita ke atas lagi, teman Let's go Oh, ini tempat ruang penyiksaannya, teman Ah, Oh, oh my god Apakah greennya ada di belakang kita? I don't know, teman-teman Oke, okay, kita lihat dulu, teman-teman banget, teman-teman, nggak kelihatan Oke, okay. okay, aman, aman, aman, aman, aman Aman, gak ada greni gak ada greni di sini Let's go, let's go, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas Aman Let's go, let's go, let's go Oke, okay, kita cari bensinnya, teman-teman Bensinnya tak tahu di mana Aduh, waktunya 1 menit, tengah, teman-teman Oke okay. nggak ada, gak ada Ke atas, ke atas, ke atas Oh, pintunya udah kebuka belum? Yah, belum kebuka, teman-teman Aduh, doktor banget teman-teman kita <laughs> I see you <laughs> Oke okay. Tati, teman-tati Oke. Wah, Greenpa, temen. Oke, nggak ngejar. Wah, ya. Betul nggak sih di bok Greenpa kita, K.O. kita. Aduh, metong kita, teman. Ya, ya. Alhamdulillah. Oke, ulang, ulang, ulang, ulang stat. Oke, okay, let's go lese golisku. Go. Lanjut, teman. 30 detik lagi, teman. Ya, nggak sempet, teman. Nggak sempet ini pasti. Nggak sempet. Tapi tinggal apa apa kita coba saja. Uh, oh. ay, ah, cewek cantik. <laughs> Oke. Ke atas noh, ke, ke atas, ke atas. Oke, aman kan di sini? Aman. Ya, granny mati, granny. Uh. <laughs> Granny-nya. lari. Kesini, kesini ke sini. Ya, ganteng, Pak. Lari, lari kesini, kesini Ya, kita tinggal nyari. Ya, kayak kita kekurangan sembuh. <laughs> Aduh. Waduh Susah, teman-teman Susah <setelit wang". S inútila> Oke, okay, kita lanjutkan, teman-teman Kali ini mungkin ulang dari Nah, dari 15 menit, teman-teman Harusnya ini cukup, teman-teman Untuk mencari semua item Tapi kita sendirian kah? Di sini? Wah, kita sendirian kayaknya, teman-teman Waduh, oh, susah dong kalau kita sendirian Oke, ke atas lagi Wih, kerenpah Kerenpah, teman-teman Palanya butat Giginya ompong <laughs> Oi, oh, <hey>, Grandpa <laughs> Dia bawa krobar, teman-teman Grandpa disini belum, belum terlalu ganas, teman Belum ada shotgun, dia Oke, okay, I see you okay. Okay. Dodol dia, ya, teman-teman Dodol ya. Oke. Okay. Aman, aman Kita ke atas, kita ke atas Go, go, go, go go. Aman, aman, aman Aman, aman, nice oh. <laughs> Gini, di sini. Ay, Granny disini Hai, Granny cari Cari kesempatan untuk melarikan diri. Aduh, padahal aku pengen ke sana. Astaga, K.O lagi kita teman tembus dinding. Kepala kita aduh, let's go, let's go. Jangan sampai gagal lagi, teman. Aduh, banyak banget loh item-item yang belum kita dapetin. Teman, astaga, ke sini kosong juga ya di atas kebanyakan ya teman-teman item-item penting. Oke ini enggak ada kosong? Ini kosong. Kita coba ke ke sana, tada. Oke. Coveice, coveice. Biasanya ada item sini. Oke. Ah, fuse, teman-teman. Oke, dapat fuse. Mana fuse-nya? Aha, oh, nice, lucu, oh, cantik. Kemungkinan kita aja. Oke, dapat fuse, teman. Fuse-fuse ini untuk di mana ya? Lupa, teman. Oh, oh my god. Kayak pengejar kayaknya. Kaya pengejar Oke, okay, aman, aman, kita coba kesini teman-teman ah! <laughs> dodol <laughs> Buset Palanya lepas sembuh teman. teman-teman Ada matanya teman-teman Kayak ember teman-teman Oke, okay, aman, teman. Kita coba kesini teman-teman Biasanya ada item di sini huh? Oke, okay. ah, stun gun teman-teman Oke, okay, kita sudah dapat stun gun teman-teman Sekarang kita cari cara <laughs> Kenapa kakinya kayak gitu tuh kita cari peluru stun, kan? Ya, teman biar kita bisa pakai. Teman-teman, cari pelurunya ini yang agak susah. nih oke, aman, aman. Kita naik ke atas, sekarang. This world is this Oh no, no, no, no, no, no, no, Lu ngagetin aja, lu oke. Kosong, aman, aman, aman. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Tiba-tiba ada wak Green nih. Ah kalah lagi teman-teman. Let's go. Oh ramai teman. Uh oh, ada Green di depan kita. Ada Green di depan kita. Gimana nih? Gimana nih? Takut semua. Satu dua tiga orang. Ih, Oh bisa lewat teman. Bisa lewat. Bisa lewat. Grandpa Halo Greenpa. Halo ngepak vampanya teman-teman. Oke okay, oke okay. oke. Kesempatan ya teman, teman tinggal Granny berarti. Harusnya lebih mudah kalau tinggal Granny ini. Kita coba ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas ke atas Cara item Cara item. Oke. Okay. Ah ini ini. Aduh oh, my god. Oh my god. soalnya mana tuh? I see you. Oke. Okay. Okay, ke sini tuh, Beliin ambil ini. ini. Oke, okay, kita dapat special key, teman-teman. Nice. Let's go, let's go. Let's go. Special key special. Key. Special key. special key ini untuk di mana ya? Lupa teman-teman. Aduh pintunya juga belum kebuka, teman-teman. Oke, okay, ah oke okay. kita dapat spark plug, teman-teman Mana tadi spark plug-nya? Oke, okay, nice, nice, nice sekring teman-teman, ya Oke, okay, let's go, let's go, cari lagi eh, Aduh, duka kita ku Aduh, duka kita ku Ya ampun Yo, ini Sembunyi di sini Ternyata, kurang asap Alamak Oh, itu, itu, tuh ada juga Aduh Kena tipu dari belakang kita, teman-teman Pecahlah kepala belakang kita Kurang asing, Granny ini tapi enaknya game yang Roblox ini, temennya kita bisa bawa lebih dari satu item, teman-teman. Tapi kalau mati ya ngulang lagi kita itemnya dari awal. Let's go, teman-teman. Ada granny gak di sini? Bahaya banget. Oke, aman, aman, aman. Ini, ini, ini, ini, ini. Nice, tapi hand Sekarang kita coba ke bawah. Nice, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Setidaknya ada progress kita sedikit. Tuh, apa tuh? Oh, oh, ini untuk mana ya? Aduh, tak tahu loh, teman-teman. Nanti, nanti, nanti, nanti. Oh no no no no no no no no no no no no no no no orang no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no kabur no no no no tuh tuh tuh tuh tuh no no Banyak no no no no no no no no no no kita turun ke bawah. Oh, oh no. Uh cantik sekali, teman. <laughs> Kok ada Roblox karakter kayak gini, teman? Oke, okay. Sku, sku, Tak perlulah cantik-cantik, Ini kita tamat, teman. <laughs> handwheel untuk di sini. Oke. Okay. Oh my god, oh my god. Oke, okay, handwheel. Nice. Sudah, teman-teman, kita pasang handwheelnya Ah, ini, kamu cantik sekali. Wah, ini juga cantik, ya teman. <laughs> Mickey, ah, nama anjingku ini. <laughs> Nabila Chance, <laughs> Chance Stitch. <laughs> Bicara rempong deh. Oke, okay. um, sini untuk dimana mana, teman? Aku lupa, teman. Glass Park Look ini untuk, oh, seingat aku, screen ini untuk, untuk kapal di bawah. Kalau oh, nggak salah ya, di sini kah? Tadi mana ya? Lupa aku teman. Kayaknya di sini deh. Ah, bener teman. Nice, berhasil. Gak ada teman, teman ini untuk tempat lain kayaknya yang satu ini. Oke, okay, lanjut lanjut lanjut. Aduh, kamu nih ikutin saya terus, betek saya ganteng. <laughs> Oke. Okay. Let's go, teman. Aha. Oke, want okay. to play oh, airlines. <laughs> Oke, okay. item. Ah, ini, ini, ini, ini Dapat gasolin. Nice, tinggal kunci kapal teman, sama kunci gerbang. Oke, okay, let's go, let's go. Kita ke bawah ke bawah ke bawah. Ke bawah. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. I see you. Oke. Okay. Nice, nice. Gasolin can Nice oke okay, sudah penuh teman Sudah hijau Let's go tinggal Tinggal kapal ini kunci kapal sama Kunci ini teman Aduh lupa teman item apa namanya Oke okay, let's go, let's go. Tinggal Kita usahakan dulu teman Special key Oh special key untuk Waduh mana ya lupa teman Oh Special key Ini ada Oh ini nih nih nih nih nice nice kebuka, aduh yang teman-teman kita oh kaget aku, <laughs> teman-teman kita nggak nggak nggak usaha teman cuma kita doang yang kerja di sini, okay, oh. <laughs> Mati. kita nggak mau kabur dari helikopter uh oh, Green ini terputuk-putuk badannya teman-teman <laughs> putus kepala oke okay. mantap mantap Greeninya KO, okay, oh. oh no, no. Oh. kagetin aja kamu Mickey, <laughs> ya yeah. Ya, habis waktunya, teman-teman. lihat waktunya, teman Aduh. <Susuk> <tuh> Wah, susah, teman. Astaga, padahal kita tadi sudah kumpulin banyak item, cuman ada dua lagi, teman, kunci kapal sama uh, kunci untuk membuka gerbang pagar kapalnya, teman. Tapi ini waktunya 5 menit, kurang banget, teman susah banget, teman-teman. Kita harus punya teman-teman yang pro, teman-teman. Main bareng kita cari itemnya bareng-bareng itu pasti menang. Ini kita sendirian mencari. Teman-teman kita nggak enggak kerja. Waduh-waduh. <laughs> <laughs> Oke, lalu lu terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal keker video. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal keker video. Mm, ah ngunang lagi kata-kata saya <laughs> terima kasih untuk tampil sudah klik like comment suka di channel saya terima subscribe sampai jumpa terus di next gameplay berikutnya bye bye <laughs> dadah